Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin ikan nila goreng guys ya buat lalapan ikan nila goreng nah ini bahan-bahannya sudah aku siapin dan ikannya sudah aku cuci semua ya nah ini bahan bumbunya nah ini bahan bumbunya ya buat bumbunin ikannya yang mau digoreng ya nah ini nanti dihaluskan garam 1 sendok ya pakai garam kasar ya guys ya ini roiko satu sendok lada bubuk satu sendok dan ini kunyit ya secukupnya ya dua butir kemiri dan satu sendok ketumbar tiga siung rambang merah, 2 siung bawang, 4 lembar daun jeruk, guys ya. Nah, ini nanti buat lalapannya kemangi sama ketimun ya nanti. Nah, ini ikan nilainya sudah aku cuci bersih ya, guys ya. Dalam-dalamnya sudah aku bersihin dan ini tadi udah aku taburin jeruk nipis ya biar enggak amis ya guys ya jeruk nipis airnya aku olesin semua biar enggak amis nah ini aku belah-belah empat karena ikannya besar ya jadi aku belah-belahin empat diiris-iris biar nanti itu bumbunya meresap di dalam ya guys ya terus nanti digoreng buat lalapan ya ikan nila nah ini guys ikan nila yang segar ini besar ini guys biasanya tuh kecil-kecil ya hari ini enggak ada yang yang kecil jadi beli yang besar satu nah ini guys Udah, aku cuci. Nah, ini seger banget, guys. Nah seger. nah, seger. ini jeruk, jeruk nipis tadi yang airnya udah aku olesin guys. Ya, jeruk nipis. Nah, nanti bumbunya dihaluskan, terus ditaburin ke dalamnya ikan sama di luar di bawah di atas ya terus digoreng nanti digoreng karinya. nah ini ya udah guys ya sekarang mau menghaluskan bumbunya dulu terus aku taburin nanti taburin ke ikannya ya bumbunya terus didiamkan 10 menit ya biar terasa merasuk ya bumbu-bumbunya. Ya udah, ya. Ini guys, bumbunya sudah aku halusin ya. Sekarang mau diolesin ke dalam ikannya luar dan atas bawah ya, guys ya. Hmm. Aku taburin pakai tangan tapi pakai sarung tangan ya. plastik satu tangan plastik aku taburin mau nanti diizinkan 10 menit ya, yang Masuk ke dalam. Taruh di Dikasihkan biar ikannya besar kalau ikannya kecil cuma 5 menit diamkan 5 menit juga tidak cukup manasak, guys, ya. ini ikannya besar tebal jadi 15 menit ya biar masuk ke dalam bumbu bumbunya nanti digoreng biar gurih Baik. Like Ini like agak ya, gelap dikit ya enggak buka lampu karena nenek sudah tidur takutnya mengganggu dia kalau ya. buka lampu dapur Oh, udah aku kasih ya, nah, biar berapa ya itu dalamnya udah aku kasih dinginnya kita berapa dalamnya kepalanya juga aku kasih ya udah deh ya didiamkan 15 menit lalu digoreng ya. Ini sambelnya ya, guys ya. Sambelnya lalapan nanti sambel mentah ya. Cuman bawang sama cabe rawit sama gula pasir sama penyedap rasa ya. Sama garam. Terus dihaluskan lalu di kasih minyak panas ya di cos ya nah ini sambelnya lalapan ya guys nah. udah sekarang mau goreng ikannya ya guys ya yang udah tadi didiamkan 15 menit nah sekarang mau goreng nilainya ya mau goreng yang udah digumbonin tadi panasin teleponnya dikasih minyak goreng secukupnya ya ditunggu sampai panas ya guys ya Ya, karena ikannya besar, ya, hasilnya tebal, jadi pelan-pelan. Takutnya dalamnya lupa, enggak, enggak, enggak matang, ya. I'll take sampai kulitnya menguning ya dalamnya biar matang karena dagingnya tebal besar biasanya tuh ada yang kecil ya hari ini gak ada semua besar Guys, udah siap dihidangkan ya ikan nila goreng lalapan sambal mentah ya Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Ditonton sampai habis, jangan di ya guys ya Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya Amin, amin ya Rabbal Alamin Dan sekali lagi saya banyak terima kasih Dan semua setia menonton video videoku semoga bermanfaat buat kalian ya Nah ini boleh dicoba guys ikan nila goreng sambal mentah ya Wow mantap